Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ahi uti selamat datang di channel perindu surga amalan sunnah ketika hujan apa yang perlu kita lakukan saat hujan turun Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atau nikmat hujan yang telah diberikan, karena sesungguhnya hujan adalah pemberian rahmat dan keberkahan darinya. Satu merasa takut melihat mendung gelap dari Aisyah radhiyallahu Anha beliau berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, apabila melihat awan gelap di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam salat, lalu beliau membaca: 'Allahumma ini 'auzubika min syariah, ya Allah.'" Aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Apabila turun hujan, beliau membaca Allahumma sayiban hania. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. HR Abu Daud 5101 dan disahihkan Al-Albani. 2. Membaca doa ketika ada angin kencang. Allahumma ini asaluka hayraha wa hayrama fiha wa hayrama ursilat bih. Wa auzubika min syariha wa syarima fiha wa syarima ursilat bih. Ya Allah. Aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa angin ini, dan kebaikan angin ini diutus. Dan aku berlindung kepadamu, dari keburukan angin ini, keburukan yang dibawa angin ini, dan keburukan angin ini diutus. 3. Membaca doa ketika hujan turun. Allahumma soyiban nafian, Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. HR Bukhari, doa ini memberi pesan kepada kita agar senantiasa mencintai alam, memelihara dan menjaga alam tersebut, serta melestarikannya sehingga hujan yang turun benar-benar mewujudkan rahmat dan keberkahan. Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan yaitu, saat bertemunya dua pasukan, tentara yang bertempur, saat menjelang salat dilaksanakan, dan saat hujan turun. HR Baihati. 4. Membaca doa ketika melihat atau mendengar suara petir. Subhanallah ziyu sabihur radu bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Maha suci zat, petir itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula, para malaikat karena takut kepadanya. 5. Bacaan doa ketika hujan lebat. Doa Nabi SAW. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali. Wa audiyati, wa si syajari. Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan di sekitar kami, dan janganlah musnahkan kami. Ya Allah, Engkau turunkanlah ia di atas gunung-gunung dan bukit-bukit, di lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pokok-pokok, pepohonan, HR Bukhori dan Muslim. 6. Doa setelah hujan, mutir Nabi Fadlillahi wa Rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmatnya. Semoga bermanfaat.